Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi si di bocoran update terbaru game Free Fire Battle Ground. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini gue mau merekomendasikan ya Buat kalian-kalian yang masih bingung mencari sensitivitas auto headshot Atau kalian masih bingung gimana sih cara setting sensitivitas Gue saranin kalian kunjungi channel Melansia Gaming Jadi di channel ini itu membahas seputar cara setting sensitivitas yang baik dan benar nunggu apa lagi ya kan yuk subscribe channelnya dan jangan lupa aktifin loncengnya ya kan serta pantengin terus channelnya ya untuk linknya ada di deskripsi ya cuy okay. oke pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info terbaru yang kemungkinan akan rilis di game free fire mulai dari event bandel baru Weapon Royal terbaru, sampai dengan Diamond Royal terbaru dan lain-lain Oke. Oke yang pertama ada beberapa skin senjata terbaru Nah, jadi nantinya akan hadir beberapa skin senjata terbaru seperti skin senjata SKS Terus ini skin terbaru untuk senjata Gatling Gun Terus ini skin terbaru dari senjata M90 Terus ini skin terbaru untuk senjata VSS Untuk statistik dari skin-skin terbaru ini lumayan keren-keren semua sih cuy Dan dikabarkan beberapa skin ini akan hadir pada shop di game Free Fire Untuk beberapa waktu ke depan jatuh di Yang kedua, ada bocoran skin terbaru dari Pet Baru Penguin yang tidak lama lagi akan rilis di game Free Fire. Untuk bagaimana tampilan dari beberapa skin terbarunya, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Nah, yang pertama ada skin terbaru dari Pet Penguin dengan desain berwarna biru dan merah. Terus, ini adalah tampilan untuk skin terbaru dari Pet Penguin yang kedua. Terus, ini adalah tampilan dari skin terbaru Pet Penguin yang ketiga. Yang ketiga, ada bocoran skin terbaru dari kendaraan mobil amfibi. Nah, nantinya akan hadir skin terbaru dari mobil amfibi dengan desain berwarna merah dan di bagian depannya seperti ada logo kepala seorang samurai cuy ya hampir mirip lah tampilannya sama skin penutup kepala yang kemarin rilis pada hadiah pre-order elite pass cuy keren sih ini cuy tapi ya hanya buat koleksi saja sih ya kali kita barbar -bar pakai mobil amfibi ya kan Auto balik lobby tuh kita ditembakin musuh cuy Yang keempat Ada info mengenai skin terbaru dari senjata Groza dan Kar 98K Nah Untuk desainnya kayak graffiti-graffiti gitu ya Dan juga terdapat animasi aura-aura berwarna ungu gitu cuy Waduh ada animasi suara-suara juga tuh di desain seperti mulut di bagian pegangannya cuy Dan dikabarkan skin terbaru dari senjata Groza ini akan rilis atau menjadi hadiah dari weapon royale selanjutnya Dan berikut adalah trailer dari skin terbaru dari Groza ini cuy Dari trailernya aja udah keren banget gitu kan? Dan untuk statistik dari skin terbaru dari senjata Groza ini adalah demeknya plus satu, Reload speednya main 1 Dan akurasinya plus satu cuy Gimana? Tertarik mengoleksi skin ini? Terus ada skin terbaru dari senjata Kar98k Nah... Untuk desainnya masih sama ya dengan skin groza tadi Dan untuk statistiknya masih belum diinfokan cuy Bagaimana statistik dari skin car 98k ini Ntar lah kalau ada info lanjut dari skin car 98k ini Bakalan gua share kepada kalian semua Jadi tungguin aja cuy Okay. Kalau di Free Fire server luar Skin Groza tadi itu sudah rilis pada hadiah utama dari Weapon Royale cuy Dan misalkan skin Groza tadi tidak rilis pada Weapon Royale selanjutnya di server Indo Kemungkinan skin senjata Groza dan skin senjata Kar98k ini Akan rilis atau hadir pada event Tanger Revolt Yang dulu pernah rilis di game Free Fire Jadi kita lihat saja nanti ya cuy Skin Groza ini akan rilis dalam bentuk apa Oke. Yang kelima Ada set bundle terbaru untuk karakter laki-laki Kalau kemarin telah rilis set bundle baru Blazing Heart kan Nah, nantinya akan hadir atau rilis set bundle baru pasangan dari bundle Blazing Heart kemarin cuy untuk desain dari bandelnya keren sih ini cuy Gua suka banget nih sama desain skin rambutnya cuy Untuk animasinya mirip-mirip sama set bundle Blazing Heart yang kemarin ya Cuman yang berbeda di sini hanya pada tampilan bentuk logo, warna, dan tempat animasinya saja cuy Boleh-boleh ini set bundle baru cuy Keren sih ini, kalau kita gabungin sama set bundle lain gitu kan Yang keenam, ada diamond royal terbaru Nah, diinfokan bahwa nanti akan hadir 2 set bundle terbaru ini Yang akan menjadi hadiah utama pada hadiah diamond royal selanjutnya Dan berikut adalah trailer dari diamond royal terbaru untuk bagaimana tampilan dari dua set bundle terbaru diamond Royal ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy yang pertama ada set bundle diamond Royal untuk karakter cewek bau-bau skin katana baru nih cuy gilos ya teh boy untuk desain bajunya lumayan lah ya terus di sini juga terdapat animasi di bagian topengnya jadi kayak menyala-menyala gitu cuy matanya Terus, ini untuk tampilan dari set bandel baru Diamond Royale, untuk karakter cowoknya. Untuk desainnya masih sama dengan set bandel yang cewek tadi, ya. Dan untuk animasinya juga masih sama, tidak ada bedanya. Gimana cuy, tertarik mengoleksi dua set bundle terbaru ini? Yang ketujuh, ada bocoran skin terbaru dari senjata mel atau katana Nah, untuk desainnya kayak bertema jepang-jepang gitu ya Dan ada animasi aura berwarna merah cuy Dan juga terdapat animasi seperti kilauan-kilauan gitu ya Untuk animasi tampilannya dan skin-skin senjata mel atau katana yang memiliki animasi seperti ini itu Biasanya merupakan skin senjata yang bisa dipakai di lobby cuy Wow. Wah keren sih ini skin cuy Jadi nggak sabar buat dapetin skin terbaru dari senjata katana ini gitu kan Yang kedelapan, ada event top up berhadiah. Nah, jadi nanti akan hadir event top up berhadiah emote terbaru di game Free Fire. Untuk bagaimana tampilan dari emote yang akan hadir pada hadiah event top up berhadiah nanti, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Nah, jadi hadiah dari event top up selanjutnya adalah emote yang ini cuy. Dan kalau nggak salah kalian hanya perlu melakukan top up diamond sebesar 100 atau 150 gitu Kalian sudah bisa mendapatkan emote terbaru ini cuy okay. Dan event ini akan rilis besok atau bisa juga tepat saat video ini publish cuy Yang ke 9 Ada bocoran 3 emote terbaru yang akan rilis di next update game Free Fire yang pertama, ada emot rebahan ditumpukan uang dolar. Waduh, emot player Sultan nih, cuy, keren sih ini. Apalagi buat emotin player gratisan ya? Kan bercanda gitu kan, cuy. Jangan cuy, jangan cuy, sombong itu tidak boleh dan tidak baik, cuy. Tapi bohong, bro. Yang kedua, ada emot menghambur-hamburkan uang waduh mungkin udah nggak ada tempat buat naro uang lagi kali ya jadi uangnya itu dibuang-buang cuy ampun sultan yang ketiga ada emot seperti membersihkan badannya dari debu gitu cuy keren parah sih ini emot misalkan kita berhasil ngeratain satu sekuat ya kan terus kita emotin tuh musuh pakai emot ini auto diajak bayi one ga tuh karena kesel, kita emotin, cuy! Hey! Entarlah. Kalau ada info mengenai 3 emoter baru ini akan rilis kapan, dan pada event apa kita bisa mendapatkan tiga emot ini akan secepatnya gua share kepada kalian semua. Jadi, tungguin aja, gitu kan, cuy? Oke, okay. okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like dan share ke teman-teman kalian. Supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari Game Free Fire, gua Adisi Sutup, cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire BattleGround. Salam update.